Pengantar tambahan-tambahan pada buku Daniel, doa Azaria dan lagu pujian ketiga pemuda. Doa Azaria dan lagu pujian ketiga pemuda merupakan satu di antara ketiga tambahan yang penting pada buku Daniel dalam terjemahan Yunani. Tambahan itu tempatnya di antara pasal 3 ayat 23 dan 3 ayat 24 sesudah Raja Nebukadnezar membuang ketiga pemuda ke dalam perapian yang menyala-nyala. Isinya antara lain, Doa Azaria, Keadaan di Dalam Perapian, dan Lagu Pujian Ketiga Pemuda.